Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma. salatan taftahu biha lana futuhal alarifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah pada malam hari ini Allah taala beri kita banyak kenikmatan. Salah satu nikmatnya adalah kita diberi ketetapan dalam iman dan Islam, sehahwal afiyah. Dan malam ini to'at ikut pengajian. Nah itu nikmatnya luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya saya ambil judul syukur sebentar kita ngaji syukur biar bisa senang hidupnya karena intinya senang itu ya gara-gara syukur makanya malam ini tasya judulnya ya. kan tasya kita sekitangan syukur karena udah mengeskitankan anak nah, syukur ini perbuatan yang mudah tapi kebanyakan orang nggak mau artinya apa? kebanyakan orang pilih susah daripada bahagia betul-betul ya kalau syukur berarti bahagia kalau nggak mau syukur berarti susah betul nah, berarti kalau mau bahagia bersyukur kalau nggak mau syukur berarti siap su susah. susah contoh yang sering saya sampaikan di pengajian, tadi juga saya sampaikan. Ini ada kelihatannya ya, loh ya. Kayak jahit, kayak eh, madu. Ya Allah, ya Allah. jahit. Ada wedan? Jahit, satu. Ada lagi, nah ini, kopi, dua. Ada lagi, air mineral, Tiga. Tiga minuman dihidangkan buat saya Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Seharusnya saya bahagia atau enggak bahagia? Bahagia ya? Belum lagi Ada jeruk Lo segini Ada kreng, kreng Ada an? Anggur ada yang sedang disiapkan amin amin lo ya? seharusnya saya bahagia atau nggak bahagia? bahagia nah ya, kalau kemudian saya ngomong seperti ini alhamdulillah tidak seperti itu ya kalau misalnya saja saya saya ngomong seperti ini gimana sih ini? kok cuma disiapkan kopi, wedang jahe, air, tehnya kok nggak ada? kok gak dibuatkan tempat saya saya mau nanya kira-kira panitianya sebel atau gak sebel sebel jengkel atau gak jengkel jengkel apalagi wajah saya sama wajah gak enak itu ini orang yang lihat pun akan gnaip itu ini stabil betul kan ya? Sudah disugi wedang jahe, kopi, air, kok bahas yang tidak ada, maka akan marah yang menyediakan kopi akan marah, yang ngasih wedang jahe akan marah, yang ngasih air mineral hangat akan marah. Nah, begitu pula dalam hidup, pertanyaan saya, apa yang nggak dikasih sama Allah buat antum? dikasih hidung enggak? dikasih saya kasih tahu ya kalau hidung ini gak normal makan apapun gak enak karena kopi ini enak karena sebelum diminum harus deket sama hidung dulu jadi yang pertama kali menikmati adalah? hidung karena hidungnya enak maka kopi itu jadi rasanya eh, enak kalau hidungnya mati gak bisa menikmati Berarti punya hidung normal enak atau enggak enak? enak? Enak. Punya lidah normal, enak atau enggak enak? Enak. enak. Punya tangan, Alhamdulillah bisa obat bebas. Enak atau, enak? Enak. Enak. Suami, enak atau enggak enak? Enak. Punya suami. Enak atau enggak enak? Punya suami, enak atau enggak enak? Bu. Ah, warianku tambah ruwet hidupku setelah punya suami jadi ruwet ar, ar ruwet kenapa dulu kemana-mana dulu kemana-mana aku boleh sekarang harus pilih pilih dulu ya dulu aku pakai pakaian model apapun bo, boleh sekarang harus dipilih dulu Dulu, sekarang. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang. Gara-gara sua, suami. Pertanyaan, Pertanyaan saya. Ya, Mas Etop masih mencoba. Ambil ini. Tes, Bismillah. Yeah. Oke, okay, terima kasih Mas Eto karena saya syukur gak pakai mic, Allah kasih saya mic. Karena saya gak mikir, Allah yang nih, mikir, ini ilmu langsung tuh ya. Saya gak ngeluh, Iki pi kok mikir mati, gak begitu. Mic saya untuk sound apa? Untuk live streaming. Tapi nyantai saja, adanya micnya HP langsung, ya udah pakai micnya HP langsung. Langsung hasilnya sama Allah didandani enggak pakai saya Bu pusing boleh dilanjut dulu waktu belum punya suami begini-begini ya, begini dulu waktu belum punya anak bodoh Lalu. belum punya anak sama punya anak punya anak enak mana Bapak-bapak jangan ditanya karena kurang ikut serta dalam urusan ini betul ya Pak ya ini dari mulai mengandung, melahirkan, ya, memberikan asi maupun air susu yang lain pakai apa namanya bubuk dan lain sebagainya, sampai nyeboi dan kawan-kawannya urutannya siapa? Ibu nganter sekolah, jemput, yang ngancani di sekolah, yang garapkan PR. Jadi yang sekolah, <tuh> masya allah waktu-waktu belum punya anak minta apa? anak setelah punya anak bilang apa? momet pusing saya bocah kok, anak kok, anak kok, anak kok, anak kok, wih itu banyak kalimat muncul begitu dari seorang i, ibu terjadi atau enggak terjadi itu? terjadi, gara-gara apa? nggak bisa syukur punya anak yang lain pengen punya anak nggak bisa-bisa punya anak ini udah punya anak tapi nggak bisa terima kasih udah punya anak yang lain bingung cari jodoh nah, ini bukan lagi jodoh judul gitu ya. ya kok masih berkeluh kesah hanya karena dibatasi pergaulannya dibatasi cara dan dandannya marah Enggak bisa lihat, oh, kalau duduk sama suami, lihat saja dengan seneng Itu suaraku. Enak nih, yang lain yang lain mungkin butuh tahajud untuk dapat suaraku. Nah, istrinya bang, bucu senang suaminya bang, istri seneng suaraku. Enggak perlu tahajud begitu aja, surga, nikmat, enggak nikmat, nikmat. Tapi manusia sering tidak mau begitu, pilih yang enggak enak pilih yang susah-susah su, susah. bisa makan lep lep lep lep ya gampang walaupun gak punya gigi bisa punya eh walaupun gak punya gigi bisa mu, munyah, lu ada lo orang giginya utuh lengkap semua lidahnya ya ada, tapi gak bisa ngunyah. akhirnya apa dibolongi lehernya dimasukkan itu makanan lewat ya. leher, ada ndak yang begitu ada ada pula yang mulutnya normal Bisa gerak giginya pun Ngunyah bisa ngunyah Tapi gak bisa ngunyah kenapa Didekatkan ke mulut langsung muntah Belum masuk langsung muntah Ada yang begitu Ada nah, Sementara kita Masya Allah lab lab tambah yang gampang Di perut masuk ya normal ya enak Nah kok yang dibahas Yang gak ada pengin tunggu motornya duit gak tahunan no. ngomong sama suaminya mau sampai kapan pak kita ngayuh sepeda mau sampai kapan saya naik sepeda ke pasar naik sepeda yang paling tidak motoran kalau saya masih sepeda ontel ngayu ini mau sampai kapan yang dibahas itu terus ya sepeda ontel motor sepeda ontel motor dan nah, kira-kira suaminya denger telinganya enak atau gak enak gak enak Telinga suami dengar enak telinganya malaikat dengar ga, enak maka Allah pun marah. Enak, telinga... Allah pun marah, marah. sama Allah dengar La telinga syakartum dengar gaena, telinga suami dengar gaena, telinga suami Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat-ingat oh, seksaku dengar gaena, telinga suami dengar dikira orang disiksa sama Allah itu kemudian ketabrak uh, disiksa begitu lihat orang-orang yang gak syukur kok gak ketabrak oh, berarti gak disiksa ya orang-orang yang gak syukur uripnya uh, tambah seneng ya loh gak syukur, gak sholat, gak kosong kok tambah seneng hidupnya kok tambah se seneng seakan-akan duitnya ba? banyak kok gak disiksa ya nah seksa itu apa? kalau di akhirat jelas seksa itu neraka, di akhirat jelas seksa itu dikubur, di a, ah, di azab. dan di dunia seksa yang paling berat itu apa? mau tahu? bapak mau tahu? seksa terberat di dunia adalah al hijab, ketutup. ya al hijab, Ketup, ketutup, ketutup. Tertutup sehingga nggak bisa lihat. Yang nggak bisa li lihat, tertutup apa? Contoh: punya anak nggak bisa merasakan punya anak. Jadi, hidupnya pergi datang, pergi datang, pergi datang, pergi datang, nggak pernah guyon sama anak, nggak pernah bisa krosok punya anak. Begitu lihat anak mumet. Ayo ngedak apa bapak Anaknya diusir ya. Anaknya polos dikit Merpilah bapakmu cek umat Masya Allah, tau gak nah, ayahmu lagi pusing Anaknya marokat ibunya Kebetulan dua-duanya gak pernah syukur Dua-duanya diazab Anaknya dekat Bu Ayo ruwet. Kesel gak dari bapakmu, buat tambahin meneng Masya Allah Na'udzubillah min Min ini namanya orang tua ditutup, gak bisa lihat anakmu lucu. giliran anaknya tonggo, lucu nih, masya Allah. Goyang, dia di gudang kidung, anak tonggo. Anak Edoe, ojok ruwet Masya Allah, ini namanya gak bisa lihat nih, nikmat ditutup. Sehingga gak bisa bahagia. Bahagianya tipu daya, fatamor, gak tidak nyata, dan seringkali kali bahagianya angel Susah bahagianya, contoh saya ini mau bahagia, gampang, bismillahirrahmanirrahim, Di depan mata tak seruput, tetap enak. Apapun kondisinya, tetap eh Enak. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah dicampur kopi dikit ya setelah dilos disokkan lagi ke kopinya sehingga kopinya jadi kopi jahe tadi nggak ada sekarang ada Soyena. Ya alhamdulillah alhamdulillah enak. setelah kopi sama jahit dicampur jadi kopi jahe, kasih air hangat rasanya tubuh semakin enak alhamdulillah setelah ini saya akan ngomong toh gak ada anu teh, gak ada di masalah gak ada susu, gak ada di masalah kenapa? wos, enak urep ku, wos benak elah hidupku lah orang sekarang enak ada anak yang dipikir duit ada anak yang dipikir rumah ada anak yang dipikir kendaraan sehingga anaknya gak ketohan rumah yang belum ah. ada yang kelihatan motor, mobil yang belum ada, sehingga pikirannya, mukanya luar biasa. Kapan? Isau tuku omah hurik kok coyong ini. Sementara orang gila nggak. Aku cukup bahagia, kata orang gila. Sehingga aku nggak butuh rumah untuk tersenyum, aku nggak butuh teman untuk tertawa. Aku gak butuh makanan enak untuk merasakan nikmat, karena aku cukup nikmat dengan diriku sendiri. Ongjetan ngakak, dewi iso, lawakmu maras, waras, kumpul orangnya kayak Song ngakak Kita ini waras, kumpul orang lain gak bisa ngakak, berarti sing waras sing Makanya, para wali Allah orang-orang soleh, untuk bahagia itu nggak nunggu besok, kesuen bahagia itu tidak lugu nanti kesuen, kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf ya bu boleh saya ngomong pedes sama ibu-ibu boleh anak perempuannya belum nikah ibu gak bisa, gak bisa lihat anak perempuannya, begitu lihat anak perempuannya, ngisin ngisini umur saat ini orang rapi rapi masya Allah, sehingga anak perempuannya lihat ibu Masya Allah, monster datang. Takut, support ngeri. Kalau ibunya itu beriman, lihat anak perempuannya, nggak lihat yang lain. Masya Allah, anakku, sini sini sini, Wah, bungus gede, muh, anaknya Masya Allah, ibuku, Wah, ambung gak butuh orang lain bahagia suami istri masya Allah. jangan nunggu suaminya jadi ganteng bu, repot tapi kalau kita syukur nanti wujudnya suami model apapun dilihat jadinya ganteng karena mata manusia ini oleh penyihir saja bisa disihir apalagi oleh yang maha kuat kuasa penyihir itu orang-orangnya kalau pakai ilmu sihir kan ya bisa disihir sehingga kalau ditonton ayu barang jerapit dan ada apa yang model bagi? begitu begitu nahwul men dengan kemampuan yang dipakai sama setan ya, dan diizinkan oleh Allah Taala untuk menjadi seperti itu maka yang jelek dipandang bisa jadi cant cantik atau tampan, masa Allahnya langsung gak bisa merubah suamimu tampan dalam pandanganmu. Berdoalah agar kamu pandang suamimu jadi tampan, orang lain melihat suamimu jadi jelek sehingga gak ada yang dekat sama suamimu. Pilih mana bu, suaminya dilihat orang ganteng atau elek, Pak. Jadi ibu kalau ngomong sama orang bilang gimana bujugo, nah gitu. Kalau ngomong sama oh, orang, tapi kalau ngomong sama suaminya, masya allah mas, kamu paling kan ganteng sehingga suaminya nggak didekati orang orang lain cukup untuk dirimu sendiri itu namanya bahagia. Tapi jangan ngomong sama suami, walek lo mas. Nanti suami akan cari yang muci gantengnya, masya allah. Agar suaminya akan menikmati yang lain, gak menikmati istrinya. Kenapa? Nah, dididik diamu, dididik dibentak, dididik ya cari yang me mesem itu manusia Nah, kalau ada suami syukur, alhamdulillah suami ganteng diteluh, seneng punya anak dilihat, alhamdulillah anak lucu dilihat, sel senang punya kakak punya adik alhamdulillah anakku yang mangkat si anak yang tunggal no. kakak adikku tunggal tunggal ono anu saya ngurusi alhamdulillah ono nah, anu koso ono anu saya ngewangi dua kakak dua adik, adik alhamdulillah kalau bisa begitu hidup ini enak tapi pengalaman saya sampai hari ini umur saya empat puluh tujuh tahun saya ketemu manusia itu yang di handphone saya curhatnya itu urusan nggak jelas nggak jelas hampir hampir saya ini sumpah di kantor saya itu dimusuhi orang. ya saya jawab, ya udah, jangan sumpah keluar saja dari kantor. Gampang tidak? Gampang tidak Pak? Gampang. Tapi prakteknya susah, yang jawab. Lebih belum saya kerjanya di situ kok. Kalau saya keluar, berarti saya enggak? enggak kerja. Ya sudah, kerja saja. Ya, alhamdulillah kerja di situ, tapi saya dimusuhi. Ya udah, keluar dari kan, kantor tak puter terus. Lama-lama dia sa, sadar, yang lain mau cari kerja susah. Lah, kamu udah bisa kerja kok, enggak mau mensyukuri alhamdulillah. Mikirnya tambah ada yang enggak, enggak seneng. Ya, akhirnya di kantor enggak pernah senang. Leweng enggak senang, satu diteluh terus. Nah, yang seneng banyak enggak ditoleh betul, contoh ibu maaf biasanya muter-muter ngasih contoh yang banyak nanti biar saya semakin paham yang lihat, yang nonton, yang dengar juga semakin paham. paham bu biasanya pun enggak bu bersihkan rumah oke sekarang kebetulan sampahnya ibu kumpulkan di dapur bau atau enggak bau bau kamarnya wangi atau enggak wangi wangi ruang tamu wangi ya kebunnya wangi dapur bagian pojok mambu suami pulang masuk kamar gak komentar ruang tamu gak komentar di kebun gak komentar di dapur komentar waduh sampah waduh waduh kongresi amanya kaiso sampah dikumpulkan gak dibuang pertanyaan saya bu hati ibu sakit gak? sakit gak bu kenapa hah? karena suami gak melihat pembersihan semuanya seen dicontohkan sampah dulu kamar bersih wangi gak dihargai lihat ruang tamu bersih gak dihargai lihat dapur bersih gak diargai, sing ditontok sampah, itulah pria model <laughs> suka sampah, maka lihatnya sam sampah, beda kalau pria yang beriman lain, alhamdulillah masuk lihat kamarnya bersih, ruang tamu bersih, wangi langsung ngomong mas, allah diuang ini boh, nanti istrinya akan ngomong sampai udah dibuang ojok oh kau sabok pikir ini aku urep nenggon sampah lak neng kamar urepku, tenang gue ini. seneng, istrinya seneng enggak? seneng, nah, kenapa banyak orang hidup suka lihat tempat sampah ya? maksudnya gimana? contoh tadi kan contoh bentuk sampah ya? nah suami pulang dari kantor gak bawa uang biasanya istri, kok, istrinya seneng atau sedih kerja satu bulan, jamnya harinya gajian pulang gak bawa uang terus ngomong barusan dipecat dan gajinya diambil kantor karena dianggap dianggap melanggar pasal-pasal perjanjian kontrak kerja A sampai Z jadi terpaksa gajinya disita sebagai seorang istri lihat suami yang model begitu komentarnya asik atau marah Marahnya asik ya, asik tuh marah. Marah. Kenapa marah? Satu bulan kerja nggak ada hak. Hasilnya betul. Sebagai pria pulang kerja dibegitukan sama istri. Rasanya hati bagaimana? Mangkel sebel apa pengen minggir? kamu kira yang kerja kamu atau saya Oh yang kerja saya yang capek saya yang digaji saya kok kamu yang marah-marah mesti ya harus marah itu sak. saya aku orang kayak ini jembo ampui kan begitu ya tapi kalau istri yang solihan lain suaminya pulang itu pertama kali yang ucap alhamdulillah ya Allah mas awakmu seker sehat waras suaminya ngomong, dik aku dipecat gak jadi masalah jangan pernah engkau risau dengan semua bentuk pemecatan selama aku tidak memecat dirimu Masya Allah itu suaminya langsung besar hati, betul ya? tetapi aku gak ono duit uangnya habis semua, gak jadi masalah tak punya dunia dan segala isinya asal aku punya engkau di sisiku Masya Allah kira-kira suaminya seneng atau gak seneng senang, yang muncul semangat atau enggak semangat? semangat tapi orang yang disiksa sama Allah Ta'ala disiksa itu gak bisa lihat jadi suaminya pulang itu gak bisa dilihat bojo mulai gak ada yang gitu gak, gak, gak, gak bawa duit gak bawa uang gak bawa uang yang kelihatan yang gak ada yang ada gak dilihat pertanyaan saya aneh atau gak aneh? aneh tapi terjadi nggak terjadi terjadi sehingga yang ada nggak bisa buat seneng yang nggak ada buat su susah itu pilihannya siapa kebanyakan manusia di akhir zaman punya anak nggak bisa buat seneng anaknya tonggo yang nggak ada dicari anaknya sendiri nggak dibuat bahagia nggak buat senang senang saya hidup nggak mau seperti itu Singono, tanik, mati yang ada saya ne mati yang nggak ada boleh saya minta boleh tapi saya nggak akan jadikan itu sebagai alat bahagia bahagiaku dengan yang ah, ada dan orang yang beriman itu bahagianya gampang gampang loh Masya Allah ini depan saya banyak yang usianya di atas saya uh, begini seneng kok duduk begini sunnah so. seneng. Pancer, bahagianya mudah. kok ngadek tangan di belakang, nggak digaji, ya tapi bahagia, betul kan ya? Nggak perlu pergi ke Eropa, mau bahagia? Kalau ke Eropa saya bahagia. Kapan kamu bahagia? Nanti kalau punya mobil bahagia. Kok angel menaruh senengnya? Kok angel angel repot? Kamu bahagia kapan? Nanti kalau saya udah menikah saya bahagia. Sana waktu jomblo dia menderita, menderita. Saya enggak mau begitu. Bahagia saya sekarang, nggak nungguan. Nanti nggak nunggu B. besok duduk begini bahagia. Di rumah ada anak, di rumah ada is, istri, di rumah ada orang, orang tua kalau saya nunggu pak, nanti kalau saya ketemu istri saya, baru bahagia saya ketemu anak saya, baru bahagia ketemu orang tua saya, baru bahagia berarti sekarang saya mandari menderita. kalau saya, sekarang saya bahagia nanti kalau duduk sama orang tua saya, ya saya juga bahagia tapi yang penting sekarang saya bahagia kenapa? Wih, enak kok enaknya dimana? contoh saya sebagai ustaz enaknya dimana? Gak usah repot-repot buat wedang jahe Gak repot-repot buat ko? Kopi Gak repot-repot cari air anget Gak repot-repot cari buah-buahan macam macam Cepat! Gak usah repot-repot gedor rumahnya orang satu per satu Permisi assalamualaikum saya mau ngajarin sholat Gak usah! Ya, dikumpulkan! Ya, setelah itu disiapkan lampu padang Disiapkan minum dan banyak hal disiapkan Duduk, saya ngobrol begini. Ganjarannya ada, dapat hati saya senang. Urenku kok pena, ya? ke enak hidup.